Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 6 dari 10 film India perang. Sekarang saatnya kita bahas posisi 7 sampai 8. 7, Lakshya 2004. Film yang satu ini menawarkan cerita drama dengan sentuhan latar belakang perang Kargil yang terjadi pada tahun 1999. Lakshya dibintangi oleh deretan aktor dan aktris papan atas India seperti Ritik Rosan, Amitabh Bachchan dan Preity Zinta. Film ini disutradarai oleh Farhan Ahtar dan diproduksi oleh Ritesh Sidwani. Ritik Rosan berperan sebagai seorang letnan bernama Karan Sergil dalam pasukan militer India. Ia kemudian mempunyai sebuah tim yang beranggotakan 12 prajurit dan memimpin tim tersebut untuk melakukan misi mengalahkan pasukan Pakistan. Produksi film ini dimulai di Mumbai, Ladakh, Jammu dan Kashmir. Beberapa film pun dilakukan di sekitar Akademi Militer India, Dehradun. Lakshya kemudian mendapatkan penghargaan di National Film Award untuk kategori Best Choreography, dan di Filmfare Award memenangkan Best Cinematographer serta Best Choreography. 8. Lock, Cargill, 2003 Secara garis besar, cerita film Lock Kargil didasarkan pada Perang Kargil antara India dan Pakistan dengan mengambil fokus dalam kejadian Operation Vijay dan Battle of Tololing di perbatasan militer di kedua negara tersebut. Film ini sendiri mempunyai waktu tayang sekitar 255 menit dan menjadi salah satu film India terpanjang yang pernah dibuat. Setelah rilis, film ini menerima tanggapan beragam secara kritis dan komersial. Film Lok Kargil turut dibintangi oleh deretan aktor papan atas India seperti Sanjay Dutt, Ajay Devgen, Saif Alihan, Sunil Shetty, Sanjay Kapoor, Akshay Hana, Abhishek Bachchan dan Nagarjuna. Selama proses produksinya, militer India memberi bantuan teknis dan material untuk mendukung kelangsungan film ini. Salah satunya mereka membawa senjata artileri Swedia Bofor Howitz FH-77, roket launcher BM-21, pesawat angkatan udara India sepecat Jaguar, dan helikopter Hal Cittah. Sekian video tentang 10 film India perang ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini